Lalu sakit untukku merasakannya cinta yang kini merasuk di jiwa tak ku mengerti kini semuanya berubah tak seindah kata yang kau ucap. Don't let